Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar kalian semua hari ini yang masih gelisah dan merasa serba salah Karena masih merasa diuber uber-uber sama yang namanya aplikasi pinjol Atau mungkin produk-produk pembiayaan yang hari ini belum mampu kalian bayar Yang sudah kalian pakai tanpa perhitungan Yang mungkin hari ini situasi dan kondisi keuangannya sudah berubah drastis dan akhirnya ujung-ujungnya belum mampu melakukan pembayaran bahkan mungkin terancam gagal bayar. Hari ini gue sedang panik banget bang. Karena sudah mendekati masa-masa jatuh tempo di aplikasi ABCDE. Atau mungkin hari ini bang aplikasi ini sudah mengirimkan pesan-pesan yang bernuansa menyeramkan. Seperti mungkin... Pengen mendatangkan debt kolektor lapangan. Atau mungkin pengen bawa Pak RT dan Pak RW ke rumah kalian. Untuk menagih hutang di aplikasi-aplikasi yang mungkin sudah kalian pakai. Oke okay, baik. Aku di video ini pengen mengingatkan ya. Supaya nanti jangan ada lagi korban penipuan. Yang mengatasnamakan channel Youtube Info Pinjol Terbaru. Kami dari channel Youtube Info Pinjol Terbaru. Tidak pernah memberikan dan meninggalkan nomor kontak apapun. Jadi apabila nanti ada yang mengaku-ngaku. Dari channel Youtube Info Pinjol Terbaru. Dan menyuruh kalian untuk mentransferkan sejumlah uang dengan segala macam urusan ini itu segala macam. Maka fix kami pastikan itu bukan dari channel Youtube Info Pinjol Terbaru. Oke baik, hari ini kita pengen ngebahas empat aplikasi raksasa. Yang mungkin sedang banyak digunakan sama masyarakat di Indonesia. Apa aja bang aplikasinya? Yang pertama adalah Kredivo Dan yang kedua adalah Akulaku. Dan yang ketiga adalah Home Credit. Dan yang keempat adalah aplikasi Shopee. Hari ini hampir semua orang yang memiliki android minimal salah satunya ada yang dipakai ya minimal hari ini ada yang sudah berhasil melakukan pengajuan pinjaman uang atau mungkin peleter ini itu segala macam ada yang udah beli kosmetik, beli handphone, beli tas, beli celana, baju ini segala macam ya kan dan akhirnya hari ini belum mampu melakukan pembayaran bahkan mungkin ada yang sudah ketemu debt kolektor lapangan dari empat aplikasi yang tadi kita sebutkan. Nah hari ini banyak juga teman-teman kita yang bertanya terkait tentang aplikasi yang tadi kita sebutkan Kredivo, AkuLaku, Home Credit, dan Shopee. Bang, tadi gue udah ngecek, kenapa empat aplikasi yang hari ini aku pakai itu tidak ada di dalam rilis 102 aplikasi pinjol legal OJK? Apakah empat aplikasi raksasa ini memang sudah ilegal, bang? Banyak banget pertanyaan yang memang seperti itu. Dan karena memang dari 102 aplikasi pinjol yang kita rilis Yang kita bacakan dari pihak OJK itu Memang tidak ada nama mereka Loh berarti mereka ilegal bang? Oh belum Kita akan jelaskan lagi video yang selanjutnya Nah dari aplikasi Kredivo dulu Kredivo biasanya untuk yang pinjam-pinjam uangnya Pasti kenal banget ya sama yang namanya Kredifest Nah nggak tahu nih apakah nya yang bekerja sama Kredifest Atau nya yang bekerja sama kredivo? Credi tapi yang jelas mereka itu saling bekerja sama, guys. Ya pasti tahu lah ya, fast Dan yang kedua untuk di aplikasi Aku Laku tadi, untuk aplikasi Aku Laku, ya kan, yang pernah minjem uang itu pasti tahu dengan aplikasi Asetku. Nah, aplikasi fast dan Asetku itu memang ada di rilis 102 aplikasi pinjol legal OJK. Dia masuk ke dalam produk pinjol-meminjolnya itu masuk ke dalam aplikasi tersebut lantas bagaimana Bang kalau untuk shopee hari ini ada yang menggunakan shopee PayLater, ada yang menggunakan shopee es pinjam limitnya bukan main ya ada yang bisa sampai dengan 10 15 juta 20 juta banyak banget ya kan banyak yang hari ini udah belanja belanja happy-happy akhirnya hari ini bermasalah Bang karena memang suami aku udah di PHK atau mungkin aku udah gak kerja lagi. Atau mungkin gajiku gak cukup lagi bang. Untuk melunasi ataupun menyicil dari aplikasi-aplikasi yang tadi sudah aku pakai. Nah kalau untuk di Shopee Paylater itu kalian bisa melihat di urutan ke 60 berapa. Aku lupa nama aplikasinya, nama sistem elektroniknya itu Lentera Dana Nusantara. Nah Shopee masuk ke dalam produk itu. Apakah itu sudah legal OJK? Jawabannya sudah. Dan yang keempat untuk home credit, apakah home credit legal OJK? Ya jawabannya iya, tapi mereka tidak masuk ke dalam merilis 102 aplikasi pinjol Karena mereka ini lebih memokuskan produk-produk uh, mereka ini, marketing mereka ini ke produk pembiayaan sebenarnya Tapi juga mereka menyediakan fasilitas pinjam-meminjam uang Nah lantas apakah di empat aplikasi yang tadi abang sebutkan Memang sudah memiliki debt kolektor lapangan atau tidak, Jawabannya sudah. Bahkan mungkin hari ini banyak yang sudah ketemu sama debt kolektor lapangan ya. Bagaimana pengalaman kalian ketika ketemu langsung sama pihak debt kolektor lapangan dari empat aplikasi yang tadi kita sebutkan? Enak kan? Jadi nggak perlu panik lagi hari ini ketika kalian hanya membaca pesan yang dianggap menyeramkan, in, in, in, mengintimidasi dan ini tuh segala macam. Mungkin akan jauh berbeda ketika kita bisa ketemu langsung sama pihak debt collector lapangannya. Jadi kalau menurut aku, kita ini lebih baik ketemu langsung sama pihak debt collector lapangannya. Jadi kita bisa ngomong baik-baik, kita bisa ngejelasin ini itu segala macam. Lah nggak bisa bang, pihak debt collectornya juga pasti akan marah, mereka nggak mau pulang kalau sebelum dibayar. Antas bagaimana permasalahannya jika memang seperti itu? Ya udah, kalian terus aja tetap bekerja. Kalau memang kalian itu ibu rumah tangga, ya, kalau memang belum nyapu, ya silahkan aja nyapu ruang tamu. Silahkan aja buat masa nasi ini, itu segala macam banyak ya. Dan jangan meninggalkan pekerjaan pokok kalian, dan jangan biarkan mereka menghambat tugas-tugas uh, kalian hari ini. Antas bagaimana bang? Kalau aku mau kerja, mereka datang terus, mereka menagih dan gak mau pulang kunci aja sekalian, atau mungkin... Kalau memang kalian merasa risih dan terganggu Panggil perangkat desa setempat Dan bang apakah Empat hmm, aplikasi tadi Memang mau bang Bawa Pak RT dan Pak RW buat menagih utang kita Gak ada urusannya sama Pak RT dan Pak RW Ya mereka kalau memang mau berkunjung Ya mereka akan langsung berkunjung Mereka tidak akan takut-takuti kalian Mereka tidak akan mengirimkan Pesan-pesan yang menyeramkan kepada kalian Mereka akan langsung datang saja ke rumah kalian Dan memberikan kejutan jadi kalau yang bunyinya, kami akan mendatangkan debt collector lapangan ke rumah Anda, membawa Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Camat, Pak, ini, segala macam banyak banget. Gak ada yang seperti itu. Jadi nggak perlu lagi resah dan nggak perlu lagi gelisah. Yang penting hari ini kalian fokus dulu ya, memperbaiki keuangan pribadi, keuangan keluarga. Dan kalian harus tetap semangat dan kita harus tetap sehat, supaya kita bisa terus mencari rejeki dan melunasi semua hutang-hutang. Dan gue yakin lah orang-orang subscriber kita hari ini yang sedang panik ini bukan orang-orang yang memang mau lari dari tanggung jawab. Hanya saja memang ya kenyataannya hari ini kemampuan kita untuk melakukan pelunasan dan pembayaran itu memang belum mampu ya seperti itu. Jadi kembalilah untuk memantapkan diri terlebih dahulu. Untuk menambah pekerjaan lagi supaya kita harus bisa menambah penghasilan. Kalau kalian mau penghasilan kalian bertambah kita harus rela menambah pekerjaan lagi kita harus bisa untuk fokus dan berprestasi tapi kalau masih kehidupannya seperti ini terus ya mau sampai kapan kita dalam keadaan tertekan diuber-uber miskin jadi bahan pembicaraan orang ya kan Oleh sebab itu kita harus semangat kita harus bisa mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan menjadi orang kaya aku pengen ngedoain semua subscriber kita hari ini menjadi orang kaya semuanya supaya nanti enggak ada lagi yang mau menggunakan pay letter atau mungkin ngutang-ngutang di aplikasi pinjol. Kalau kita udah kaya kita enggak bakal minjol lagi ya kan? Lantas hari ini banyak yang bilang, "Kenapa kamu itu minjol kalau kamu enggak mau bayar hutang utang di aplikasi itu?" Lah, karena memang lagi enggak ada uang lah makanya mereka ini minjol. Kalau mereka punya uang, mereka juga enggak bakal mau berurusan sama yang namanya aplikasi pinjol. Apalagi setelah mereka tahu bagaimana rasanya diuber-uber sama Debt collection dari aplikasi pinjol ini Mungkin masyarakat kita pun enak buat memakai di aplikasi pinjol Ya kan? Bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah video ini Oke okay ya guys, jadi udah cukup jelas Dan jangan lagi membuang energi sia-sia Untuk memikirkan sesuatu yang hari ini kita pun tidak bisa menyelesaikannya Permasalahan di aplikasi yang tadi kita sebutkan itu Solusinya cuma satu, bayar hutangnya Lunasi semua tagihannya, namun hari ini kemampuan kita yang belum mampu untuk melakukan hal itu. Jadi kita jangan sampai terus-terusan terbawa suasana ya kan. Baper ini itu segala macam, mikir yang aneh-aneh. Jadi kapan lagi kita bisa berkonsentrasi untuk mencari penghasilan dan tambahan ya kan. Jadi kita memang harus bisa fokus, kita harus tetap berada di koridor. Apa yang hari ini kita yakini baik. ya Supaya nanti hasilnya pun baik. Stop mikir yang aneh-aneh. Dan jangan melakukan tindakan negatif apapun hari ini yang mungkin bisa. Merugikan diri sendiri. Orang lain dan orang-orang yang kita sayangi. Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.